Kita, kita kan mengangkat di hati, selamanya harus bersemi, takkan pernah terganti sampai di akhir. sampai di akhir nanti oke ini lagu saya bawakan sampai akhir sih.